assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat warna grafika kita lanjutkan tutorial tutorial tutorial sekarang saya akan membuat video tutorial cara membuat desain untuk nota Please like and subscribe to support Warna Grafika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Warna Grafika Kita lanjutkan Tutorial Corel, corel Draw nya ya. uh, Sekarang saya akan membuat Video tutorial Cara uh, Membuat desain untuk e, nota ya e, yang mana di sini saya akan mencontohkan e, untuk menduplikasi nota yang sudah pernah ada untuk sebagai contoh ya e, di internet banyak contohnya yang bisa kita ikuti tapi sebenarnya tanpa melihat contoh pun e, kalau teman-teman sudah bisa mempraktekkan apa yang ada di video ini dengan sangat mudah membuatnya Jadi ini uh, Sampling dari uh, Internet File jpg nya ini hanya sebagai gambaran Saja dan uh, Saya akan Terangkan pelan-pelan Dan tool-tool apa saja yang dipakai uh, Silahkan disimak Dan jangan di skip Biar enggak uh, Enggak bingung uh, Dan tentunya Tutorial-tutorial uh, Corel, Corel Draw ini Maaf lepotan ya teman-teman ya uh, Tutorial Corel Draw ini uh, Memang uh, sangat suitable buat Desain-desain percetakan Karena basicnya warna grafika itu percetakan Jadi buat teman-teman Atau adik-adik yang uh, Baru belajar Corel Draw Mungkin kalau bisa mempraktikannya suatu saat nanti Mungkin bisa uh, Buka percetakan sendiri Ya baik Uh, di sini Saya akan mulai saja Tutorialnya Membuat nota Saya menggunakan Corel Draw X7 Ini ya teman-teman ya Pada layar komputer Dan saya sudah buka ini Lalu Saya akan membuka Membuat New Ya file new ya uh, Dari new ya control new Lembar kerja baru ya Baik, di sini kita abaikan saja, jadi langsung kita oke-kan saja. Baik, lanjut, teman-teman. Nah, eh, perlu diingat, teman-teman, kebanyakan untuk mencetak nota, kita eh, percetakan itu menggunakan kertas NCR, ya. Eh, jadi kertas NCR ini umumnya yang dijual itu di toko-toko kertas itu ukurannya folio atau F4. Uh, banyak juga sih yang mencetak nota itu dengan kertas HPS ya. Uh, tapi ini saya contohkan dengan NCR. Jadi ukurannya kita dari sini meng menggunakannya, merubahnya. Kalau untuk ini defaultnya dia lit uh, letter ya kertasnya. Jadi kita rubahnya di sini, ukuran kertas. Ya, sini. Dan saya akan rubah ini letter jadi F4. Kita klik saja, akan keluar menu roll down-nya. Nah, ini kita ganti F4 ya. Ini sudah berubah F4. Dan untuk uh, ukuran F4 itu, yaitu 210 mm kali 330 mm artinya. Kalau dalam senti, 21 kali 33 senti. Baik. Unit measurement-nya atau unit ukurnya, saya suka pakai milimeter ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan ambil contoh dari notanya. Saya sudah ambil dan download dari internet. Saya ke file. Lalu import atau ctrl-i pada keyboard. Ya. Nah, saya ambil contoh notanya ini, teman-teman, ya. Import, ya. Baik, ini kalau bentuknya memanjang ini, sepertinya ukurannya ini sepertiga folio. Ya, teman-teman, sepertiga -teman, folio. Jadi, folio dibagi tiga. Kalau folio dibagi tiga, berarti... Uh, ini akan saya buat landscape dulu ya bentuk uh, apa posisi worksheatnya ini portrait dan ini landscape ya teman-teman untuk rumahnya jadi saya klik ini baik jadi uh, untuk selanjutnya agar tidak repot lagi merubah-rubah saya akan langsung rubah contohnya ini ya menjadi uh, pas ukurannya sepertiga berarti ini panjangnya ini 330 dan ini 210 ya teman-teman jadi kita ini akan kita bagi 3 uh, 330 dibagi 3 berarti kita bikin ukurannya 110 nah benar jadi 110 kali 210 ini sepertiga folio ya teman-teman ya nah setelah ukurannya pas jadi kita akan buat kotaknya di sini dengan rectangle rectangle tool atau pada keyboard F6 ya kita klik lalu kita langsung saja di sini klik and drag nah, seperti itu nah untuk membedakannya antara eh, foto daripada nota tersebut dengan grafik yang kita buat, atau vektor yang kita buat, kita kasih warna yang berbeda, misal hijau ya, dan saya akan agak tebalkan agar nampak dengan satu satu milik ya, teman-teman eh, ya satu poin ya nah, jadi seperti ini, nampak nah, lalu kita perbaiki ini ukurannya nah, agar ini eh bisa kita rubah ya ukurannya maka kita harus buka kunci ini. Kalau dia masih terkunci, kita rubah satu, dua-duanya ikut berubah, yang horizontal maupun vertikal. Jadi kalau ukurannya mau kita rubah satu per satu, kita harus buka kuncinya di sini. Lock ratio -nya. kita klik saja dan nampak di sini gemboknya terbuka. Lalu ini saya akan paskan menjadi 210. Nah, jadi akurat ya, teman-teman. Jadi Ukuran di Corel Draw itu akurat ya teman-teman antara antara ukuran yang kita buat di komputer dengan dengan hasil printnya memang pas ya. Baik uh, sekarang saya akan langsung membuat atau menduplikasi semua tulisan yang ada di sini dan kotak-kotak serta garis-garisnya ya. Saya akan mulai dengan ini dulu caranya gini teman-teman ya kita pilih rectangle tool kita klik lalu kita klik and drag mengikuti gambar yang kita lihat seperti ini nah ini kan corner-nya masih meruncing jadi kita bisa uh, kita bisa gunakan ini ya teman-teman shape tool. Untuk. Merubah sudutnya. Nah seperti itu ya. Lihat ini teman-teman. Nah, kita kasih warna hijau. Membedakan. Bahwa ini sudah kita. Kerjakan. Baik. Lalu. Ini dia ada. Semacam gradasi antara abu-abu pekat dengan abu-abu muda ini sangat mudah sekali kita membuatnya teman-teman. Jadi kita tarik saja garis menggunakan prehend tool atau F5 dari keyboard, klik dan misalnya di sini mulainya dan klik lagi untuk terakhirnya di sini. Setelah itu kita pilih shape tool, klik ya. Lalu, kita klik pada garis yang kita buat. Klik di sini. Sehingga ada bulatan hitam. Lalu, kita ke atas ini. Convert to curves, ya. Kita klik saja. Dan kita siap untuk melengkungkan garis lurus itu. Nah, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian... Kemudian... Eh, kita klik pada pick tool. Nah masih dalam keadaan terseleksi seperti ini garis yang sudah kita lengkungkan kita tekan shift pada keyboard dan kita klik eh, tadi ya klik yang sudah sudutnya kita kotak yang sudutnya sudah kita rubah. Oke dah jadi dua objek ini ya yang terseleksi kita control z. Lalu kita lari ke objek di sini pada menu, ya. Lalu, oh sorry, uh, setelah dua objek ini uh, terpilih, teman-teman, ya, kita pilih di sini, ya, teman-teman, di menu bar bagian atas, ya, kita pilih trim, ya. Nah, apabila kita dekatkan, akan muncul tulisannya "Trim" ya, teman-teman. Lihat kursornya "Trim", oke okay. ya, nah, dia sudah terpotong. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita klik lagi ya, dan kita ke bitmap, eh, ke objek. Sorry, kita ke, ke objek. Lalu, break groups, to break groups apart. Sorry ya, bahasa Inggrisnya. Maklum, saya orang Sunda. Uh, jadi, kurang lancar bahasa Inggris. Uh, jadi, break groups apart atau kontrol plus K pada keyboard. Kita klik. Nah, dia akan memisah, teman-teman. Ya, gitu ya. Nah, nantinya ini. Nantinya, apabila kita kasih warna, kita klik salah satunya kita kasih warna gini ya dari ini untuk dari color palette nya ya apabila klik kiri maka uh, fill nya atau bagian dalam yang diwarnai dan klik kanan pada mouse itu akan mewarnai uh, outline nya dan untuk yang satunya lagi kita klik kita kasih warna agak gelap seperti itu klik kiri untuk Warna dalamnya, dan klik kanan untuk outletnya. Baik, sudah berubah warna, kan? Nah, sekarang saya akan menggrup ya, supaya dia nggak bisa-bisa gini. Kalau tergeser-geser ya, jadi saya klik kedua-duanya. Ini pertama, kita klik satu, lalu yang keduanya dengan tekan Shift, lalu klik dan Ctrl G pada keyboard. Jadi kemanapun perginya dia akan ikut ya. Oke. Lalu selanjutnya saya akan membuat table ini dulu, kotak-kotak ini. Pakai rectangle. ya. Lalu kita letakkan kursor di sini. Lalu kita tarik saja. Mengikuti contoh. Nah kita Kita bermain zoom ya Zoom ini kita pakai Roll demo saja untuk gym, Zoom out zoom innya ya teman teman ya Baik Ini yang sudah kita buat Kita kasih outline nya Satu Lalu hijau Untuk membedakan Perlu diingat teman teman Untuk proses mencetak Itu kita nanti uh, Butuh Uh, print hasil desain ke masternya, ya, ke master film untuk uh, mesin offset. Jadi, uh, supaya hasilnya bagus, untuk cetaknya kita usahakan untuk outline yang kita buat ini uh, jangan terlalu tipis, ya, minimal satu poin, ya, teman-teman. Ya, kadang suka kelupaan, suka pakai hairline, jadi. Uh, terlalu tipis ataupun 0,5 poin pun terlalu tipis saat mencetak jadi uh, master itu sering rusak ya jadi biar nggak cepat rusak masternya kalau untuk cetak banyak ini poinnya garisnya ini kita kita agak tebalkan jadi untuk selanjutnya ini uh, kot kotak luarnya sudah kita buat sekarang kita tinggal buat garis-garis table ini menggunakan ini teman-teman ya prehent tool klik lalu kita klik posisikan kursornya di sini pada garisnya klik saja nah di sini teman-teman saya contohkan kalau eh, kita tidak tekan control maka garis yang akan kita buat ini tidak rata karena dia gerakannya liar Nah, ya, dia akan gerigi-gerigi seperti itu, ya, teman-teman. Nah, gerigi-gerigi, ya, diingat, ya, kalau nggak pakai kontrol, dia gerigi-gerigi. Dan, kalau kita tekan kontrol, maka dia akan lurus halus hasilnya seperti ini. Jadi, kita tarik kemanapun, dia tetap tetap uh, lurus, ya. Jadi, gini, ya, teman-teman, ya, klik. Nah, sudah jadi satu garis, dan kita ganti e, menjadi satu poin dan kita kasih warna hijau tandanya sudah kita buat. Nah setelah itu kita hanya perlu menduplikatnya saja. Kita pakai pick tool. Nah di sini ya ada tanda X ya pada tengah-tengah garis. Lihat itu X ya teman-teman. Jadi kita klik dan kita tekan Control tetap agar stabil ataupun tekan Shift boleh Control boleh lalu klik gini ya kita klik tekan kontrol dan kita drag saja dengan posisi uh, klik pada mouse sebelah kiri klik kiri pada mouse tetap tertekan lalu masih dalam posisi ditekan kita klik kanan untuk duplikat sehingga muncul tanda plus pada kursor lalu baru kita lepas tetap dua duanya lalu kita klik lagi Drag dan lepas, klik lagi drag lepas selesai dan setelah dijem ternyata ini masih belum pas maka saya kita klik saja kotaknya dan kita tinggal tarik nah, jadi pas lalu tinggal garis lurus ini sama teman-teman ya jadi biar sama lainnya jadi saya duplikat saja ini baik lalu kita klik sekali lagi dan kita akan putar Mutarnya gampang teman-teman, klik dua kali pada garisnya, lalu kita pada tanda rotation ini, kita klik saja, tekan kontrol teman-teman ya, biar putarannya eh, sudutnya stabil, nah seperti ini, lalu kita klik sekali lagi, kita geser, dan kita pasin di sini di awalnya. Kita pasang di sini. Lalu kita tarik. Dan kita cek sudutnya dengan zoom. Pas, sudah. Nah, ini sudah jadi satu tabel Nah, tinggal kita buat yang lain. Kita buat ini lagi pakai rectangle. Klik, drag, sampai mengikuti eh, gambar seperti itu, lalu kita ganti satu poin outline-nya di sini dan hijaunya kita eh warnanya kita ganti outline-nya menjadi hijau dengan klik kanan pada color palette, lalu sudutnya akan saya buat tumpul dengan set tool dan kita tarik. Seperti itu, ini teman-teman jadinya Ya, kalau mau dipasin Boleh, kita tarik Saja Gitu ya teman-teman ya Nah, seperti itu Misalnya Ini pun sudutnya bisa kita buat nah, seperti itu ya, kita bisa adjust Lalu sekarang Kita akan rubah kotak ini Eh, kita buat kotaknya Dengan rectangle Klik, tarik seperti ini. Outline-nya jadi satu. poin, Warna outline-nya jadi hijau. Lalu, kita pakai prehand lagi. Di sini kita bikin garisnya. Klik. Lalu tekan control pada keyboard. Kita tarik. Eh, kita tariknya, nggak usah kliknya ditekan ya. Dilepas saja kliknya. Lalu baru di sini kita klik. Dan kita ganti ketebalannya, satu poin di sini. Warna outline hijau, kita klik kanan pada color palette di sebelah kanan. Lalu kita ambil pick tool. Dan kita klik lagi pada garisnya. Dan tekan control pada keyboard. Kita drag, klik drag, lalu klik kanan, lepas. Klik drag, klik kanan. Lepas sudah siap, hampir siap ya, teman-teman. Ya, nah, ini tinggal yang ini nih. Baik, kita kopikan saja dari sini, teman-teman. Ya, yang lainnya di sini. Ya, jadi cara kopinya: klik drag, kita bawa, lalu ke sini. Klik kanan, lepas. Itu. Waalaikumsalam. Nah, lalu kita tarik saja. Maya. Oi. Maya. Oh, maaf ya, ya. Lalu sini, ya, kita tarik. Seperti itu. Lalu untuk ini lagi, kita duplikat. lalu kita tarik lagi nah seperti itu teman-teman nah kalau misalnya dia sudutnya teman-teman ini nggak sesuai dengan itu bisa saja kita rubah kita ungroup dulu ya kita ungroup lalu kita ambil set tool nah pada sudut ini kita tarik saja ke sini Kita perbaiki nah, seperti itu, ya, teman-teman. Ya, seperti itu kita perbaiki sudutnya. baiki ke sini seperti itu dan ini juga ini kita hilangkan saja not editnya klik-klik ah. sudah teman-teman sudah jadi kita kita bisa atur atur nah ini fungsinya Fungsinya ini e, garis panah ini untuk mengatur, ya. Nah, tengok. Nah, gitu ya, teman-teman, ya. Baik, karena ini sudah selesai, saya grup, ya. Kita seleksi, lalu kita grup. Mm hmm, dan untuk membuat ini teman-teman ya sangat mudah sekali ya. jadi eh, boleh kotak ini kita klik ya lalu pada kotak hitam tengah ini kita klik drag ya artinya kliknya jangan dilepas dulu baru setelah itu kita duplikasi klik kanan sehingga muncul tanda plusnya lalu lepas Nah, ini ya jadi kotaknya terduplikasi lebih kecil dan ini kita uh, kecilin lagi caranya sama kita gitu ya kita geser saja nah seperti itu nah lalu kotak ini kita convert to curves dulu atau uh, objeknya kita rubah menjadi kurva sehingga bisa di rubah uh, bentuknya jadi caranya ya kontrol q pada keyboard. Ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita pakai set tool. Kita ambil sudutnya yang mau dirubah ke sini. Kita geser. Dan kita tambahkan di sini sudut editnya dengan double-click pada garis ini. Kena garisnya ya. Eh, kursornya. Klik-klik. Nah, ini. Dan kita bisa tarik. Lalu kita akan membuat lengkungan di sini ya teman-teman jadi di tengah sini kita klik nah sehingga ada lingkaran hitam lalu kita pilih ini pilih pilih convert to curves ya pada menu dan kita kembali pada garis kita klik lalu kita kita taruh nah seperti itu coba kita kasih warna Hijau, seperti itu ya teman-teman jadinya. Baik sekarang saya akan buat tulisan-tulisan ini layanannya ya pakai text tool ya di sini saja ya lalu fontnya kita kecilkan ini sekarang fontnya yang aktif Arial dan kita kecilkan misalnya menjadi 10 poin coba saya mau kapital aja deh wear pack gitu ya teman-teman ternyata masih kebesaran where pack saya taruh sini saja di sampingnya. coba 8 poin ya masih kebesaran 7 poin Oke, lalu saya bold, ada tebal ya. Atau boleh pakai Arial Rounded boleh. Ya. Nah. Jadi eh, ini setelah kita buat ya eh, satu satu teks ya. Kita tekan F8 saja pada keyboard. Lalu enter dan melanjutkan mengetik. baik ini sudah siap cuma posisinya tidak sesuai dengan uh, table yang disiapkan ya teman-teman jadi gampang saja caranya kita paskan dulu posisi awalnya di sini ternyata masih kebesaran bagaimana kalau kita buat enam poin nampaknya sudah cocok enam poin ini ya Lalu kita pilih shape tool. Maka akan berubah kotak-kotak hitamnya menjadi seperti ini. ya. Lalu kita tarik saja yang di sini. Ya. Tarik. Nah seperti itu ya teman-teman ya. apabila kurang pas kita bisa bisa adjust lagi oke okay. ya teman-teman ya e, jadinya seperti ini baik e, kita geser ke dalam Tentunya di saat kita uh, membuat teksnya ini, berbeda fonts akan juga berpengaruh pada berbeda jarak antara uh, huruf ya, antara uh, teksnya ya, apa sih uh, sebutannya paragraf ya, mungkin nih beda paragrafnya, tapi tidak apa-apa ya, teman-teman. Saya akan rubah jadi hijau dulu ini teksnya, gitu. Dan saya pakai RL Rounded aja deh. Nah akan seperti ini. Kita atur ulang. Nah untuk zoom zoom out atau zoom in bisa juga pakai F2 ya teman-teman. F2 untuk zoom out, F3 uh, ya zoom out ya. Nah, kita F2 ya. Nah, seperti ini, F2. Nah, kita bermain zoom ya, teman-teman, supaya uh, lebih detail. Dan saya akan atur kembali ininya, uh, kolom-kolomnya ini. Ataupun setelah ini, kita akan uh, seperet atau kita pisahkan teksnya ini dengan klik pada teksnya lalu objek ya lalu break artistic text ya ini ya break maka dia akan terpisah satu per satu ya seperti itu nah jadi kita tinggal geser geser saja geser tekan shift ya teman-teman supaya dia bergesernya tetap rapi seperti itu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Saya baru tahu kenapa enggak pas. Karena ada satu ketinggalan uh, ini ya. Nih, teksnya jilbab ya. Makanya ditarik kemanapun dia enggak pas. Jadi saya akan tambahkan jilbab. Makanya saya bingung tadi seharusnya pas ya. Di saat ditarik itu posisinya pas e, dengan kotaknya. Rupanya ada satu yang ketinggalan. Tapi nggak apa-apa sudah terlanjur. Kita tetap manual pengaturannya. Kita lanjutkan saja. Baik, ini sudah selesai untuk yang bagian sini. Nah, lalu kita akan buat teks yang ini. Nomor, baik saya pakai real rounded dan saya akan kecilkan. Dari sudut sini, sudut atas kita tarik. Seperti itu normal F8, kita tambahkan teks ya, lalu kita enter-enter saja nama kecil kecilin lagi dikit. Seperti itu. Nah kalau teman-teman mau 100% uh, atau semirip mungkin dengan contoh. Berarti harus memi uh, memilih font yang sama dengan contoh. Tapi uh, biasanya sih nggak perlu terlalu mirip ya. Karena uh, ibaratnya kita mengambil contoh nota orang lain, lah untuk eh, kita berikan kepada customer lain ya. Baik, saya kasih warna hijau di sini saya pick tool, lalu warna hijau. Nah seperti ini, ya memang eh, agak lebih besar karena saya memakai kapital, eh, jadi saya akan copy ini, klik tekan shift pada keyboard lalu geser lalu drag klik kanan sehingga berubah ada tanda plus di kursornya lalu kita lepas gitu lalu saya akan edit untuk mengedit teks kita tekan F8 pada keyboard nah setelah berubah seperti itu kita kita seleksi ya boleh dari keyboard tekan shift lalu tanda panah ataupun dari mouse seperti ini boleh klik awal lalu tarik drag lalu saya akan rubah biar rata nih teman-teman tanda uh, apa titik duanya enter enter gitu ya sorry jadi rata dia Nah, seperti itu dan untuk uh, garis titik-titiknya oh ini belum lupa untuk garis titik-titik ini saya akan pakai freehand tool lalu saya akan klik di awalnya tekan shift pada keyboard kemudian lalu tarik ini tanpa, tanpa ini ya, teman-teman, tanpa mengklik ya. Kliknya dilepas, lalu di akhir baru kita klik. Dan saya kasih satu poin agar tebal. Nah, ini kan titik-titik. Jadi garisnya ini bisa kita rubah ini dari garis lurus menjadi garis titik-titik. Dari line style ya. Lalu pilih ini. Nah, seperti itu kita rubah jadi hijau. Lalu saya akan duplikasi. Dengan pick tool, klik pada garisnya, tekan shift pada keyboard, drag, lalu klik kanan lepas. Gitu selanjutnya. Ada tulisan ini belum? Saya ambil saja dari sini ya, copy duplikat. F8 untuk edit, lalu saya seleksi dengan tekan shift dari keyboard, tanda panah ke kiri. Lalu kita ketikkan hormat kami. Hormat. Itu lagi. Ini kurang besar, jadi kita besarkan. Seperti itu lalu kita duplikat lagi F8 tekan sih pada keyboard lalu panah ke kiri ya bed cover besar bed cover kecil Warneka. saya tambahkan karpet karena permintaan dari customer ada karpetnya gitu ya teman-teman baik, kalau saya akan ini ya aturan-aturannya, saya copy lagi dari sini lalu saya pilih tag tool, dan saya seleksi semua gitu, lalu kita ketik kerusakan Sudah selesai, mengetik peraturannya. Seperti ini. Lalu kita masukkan. Dan supaya penomerannya rata, kita kopikan saja dari sini, teman-teman. Klik. Sorry. Kita masukkan ya. sini. Lalu kita klik tekan control geser ke kiri klik kanan nah, seperti itu lalu F8 ya tekan shift kita pakai tanda panah ke atas lalu baru ketik satu, dua gitu jadi nomornya akan rata Nah, ini bagian ini sudah siap ini siap ya nah ini bagian dalamnya belum nih teman-teman kayaknya tadi ya baik ini jadi uh, untuk sementara kita akan letakkan uh, batang ini ke belakang ya dengan tekan sip lalu path down sehingga akan muncul uh, yang tertutup ya. Baik, saya ambil dari ini aja, text tool. Lalu akan saya ketik klik di sini dan saya ketik perhatian. Saya pilih text tool dan saya ganti menjadi impact misalnya untuk membedakan. Dan saya kecilin menjadi 14 poin. Nah, seperti ini teman teman ya. Nah kalau mau dibikin agak renggang, pakai ini septul. Seperti itu lalu kita pilih itu lagi lalu kita warnain. Gitu ya teman teman. Nah lalu tinggal yang ini nih lagi sama kita klik, tekan shift, press down, kita ambil dari teks perhatian ini kita drag dan duplikat. Kita ketik lain lain. Kita pick tool untuk memposisikan seperti itu. Lalu yang ini lagi kita letak ke bawah lagi. Tekan shift, page down. Kita duplikat lagi teksnya di sini, misalnya mana aja bebas. Lalu drag. Lalu duplikat. Lalu pakai teks ya. Jenis cucian ya, bukan jenis pakaian lah, cucian. Nah, seperti itu. Lalu kita posisikan Baik, kita tinggal menambahkan pernak-pernik di sini. ya. E, saya ada logo kemarin yang saya sudah buat. Logo Barkah Laundry ya. Saya akan buka dulu filenya. Oh, ini saya save dulu lah. Sebelum ada gangguan mati listrik ataupun komputer hang, jadi save. File save ya. Saya taruh di foldernya. Barokah Laundry Nota ya. Lalu kita save Baik lalu saya akan uh, Ambil uh, Logo yang kita buat Pada tutorial membuat logo Sebelumnya Saya akan buka file Open Nah ini logo Laundry Barokah ya. Open nah. Jadi customer kita memilih ini. Ya, kita seleksi. Kita grup dulu. Lalu Ctrl C ya, teman-teman. Ctrl C itu untuk copy, lalu kita ke Windows. Dan kita pilih nama file tadi yang kita buat ini ya. Barokah Laundry Nota, klik lalu Ctrl V pada keyboard di sini. Nah, jadi akan seperti ini dia jadinya. Kita letak sajalah. Nah, di sini. Oke, teman-teman. Nah, ininya kita rubah saja. ngono nah, ya seperti ini teman-teman ya boleh juga kita variasikan uh, posisinya nah seperti itu uh, usahakan uh, antara desain dengan tepian jangan terlalu dekat karena untuk nota ini nanti uh, setelah selesai cetak akan ada pemotongan tepiannya supaya rata, jadi agak menjauh saja. Seperti ini nanti mungkin kalau kepotong berapa mili dia tidak ikut terpotong ya teman-temannya. Seperti ini ya. Baik. Nah sekarang kita pisahkan dulu lah. Nah ya ini yang sudah kita buat. Dan ini yang uh, sampelnya gitu. Baik, uh, saya akan berikan alamatnya, misalnya di sini ya, outlet nomor satu. dan di sini coba kita kasih jauh juga. Ini kita kasih variasi ya, teman-teman. Kita kasih variasi gini aja. Untuk mempercantik. Misal gitu ya. Kita kecilkan. Sudutnya kurang cantik. Kita haluskan. Seperti ini. Nah ini juga kita selaraskan saja ya. Hijau tua. Ini jadi hijau muda. Nah ini teman-teman untuk color palette ya. E, Sebenarnya Di balik warna-warna ini masih tersembunyi warna yang lain Apabila kita gini Akan keluar semua warnanya Dan apabila kita klik pada Kotak warnanya akan muncul warna yang lain Yang lebih mudah Seperti itu Ya Ini juga Nah ini kita rubah menjadi putih saja Okay, kita kecilkan. Ini juga sama, kita perlakukan. Mau tua, hijau, agak muda. Ya, ini warna putih. Sama juga ini. oke okay. oke yang kita ganti putih. Nah. Hampir siap notanya teman-teman. Jadi ini kita kasih ilustrasi setelah dicetak ada nomoratornya, ada nomor berjalannya misalnya 0001. Gitu. kan, hmm. baik, uh, saya akan mengambil gambar mesin cuci sebagai variasi ya untuk mempercantik saja. saya punya dengan import ya, teman-teman ya. Saya mau kasih gambar ini aja. Kita tinggal tambahkan variasi saja di sini, teman-teman ya. Saya turunkan dikit dan saya akan kasih blok variasi di sini di outlet. Kasih warna hijau saja. Nah ini kan uh, tulisan outletnya tertutup oleh blok warna hijau ini, ya. Lalu blok sini kira-kira patch down lalu patch up ya, maaf. Lalu kita kasih warna putih. Seperti ini teman-teman ya jadinya. Kalau kita kalau kita sambungkan Misal seperti itu. Nah yang ini ya teman-teman Hanya sebagai Variasinya Kita kecilkan saja Ataupun mau begini Boleh Ya Nah ini Seperti itu Nah jadi ini karena sudah kita duplikasi semua tidak dibutuhkan lagi kita akan hapus nah jadi ini eh, adalah desain yang akan kita tunjukkan kepada eh, customer ya teman-teman ya baik ini baru untuk desain yang akan kita tunjukkan ke customer dan kalau untuk proses Printing ya membuat master tentunya kita tidak tidak bisa uh, kasih print ke laser dengan warna seperti ini ya. Jadi kita harus rubah uh, menjadi hitam karena di master itu monokrom hitam saja ya. Jadi di sini kita grup dulu dan kita tambah boxit-nya di sini. Ya, lalu kita kembali ke patch 1, kita seleksi lagi Ctrl C. Kita copy. Lalu ke patch 2-nya kita Ctrl V. Nah, jadi ini aslinya kita jangan kotak-atik. Kita ke patch 2 yang untuk membuat uh, master, ya. Kita klik dulu lalu kita group, ungroup ya. Cara ungroup itu Ctrl U dari keyboard Nah. Lalu di sini kita akan menyesuaikan warna ya. Nah, kita rubah jadi hitam. Untuk yang hijau tua kita hitam pekat. Nah, kita hitam pekat dulu semuanya. Gitu ya. Klik. Nah ini kalau kayak gini misa-misa kita langsung aja. Klik drag seleksi semua. Ya. Gini. Lalu hitam. Ya kita group dulu. Oke. Dan untuk teksnya Kita seleksi semua. Nah ini. Ya. Kita kasih klik kanan. Oke. Seperti itu lalu ini juga kita hitamkan dulu lalu grup lalu kita seleksi semua untuk outline-nya kita klik kanan Yang ini juga teman-teman ya, teks ini ya, kita seleksi klik jadi hitam, ini hitam pekat. Yang hijau jadi hitam pekat ya, hijau semua jadi hitam pekat. Ini juga kotak ini sama kita klik kanan, format hitam. Baik, ini saya ilustrasi untuk e, cetak satu warna. E, jadi, saya tidak akan separasi warna atau pisah warna. Jadi, ini e, ilustrasikan semuanya. Jadi, jadinya warna hijau ya, yang merah pun jadi hijau e, agar untuk mempermudah atau mempermurah biaya cetak. Karena biaya cetak satu warna, dua warna, tiga warna beda. E, tambah warna berarti lebih mahal, ya. Ini sorry saya ungroup dulu. Kita seleksi semua. Gitu. Nah yang ini, yang untuk yang hijau lebih muda kita kasih agak abu-abu seperti itu Untuk di masternya Ini juga kita rubah ya Nah seperti itu Nah ini karena ini bentuknya masih JPG ya. Jadi saya akan klik dan bitmap convert to bitmap. Dan saya pada pilihan color mode-nya akan saya menggantinya menjadi grayscale. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk master nih tampilannya seperti ini nih, teman-teman ya. Untuk master cetak di mesin offset ya. Misalnya teman-teman uh, punya mesin offset jadi settingan masternya seperti ini ataupun misalnya mau lempar cetak ke percetakan lain yang punya mesin karena kita nggak punya mesin jadi kita kasihnya seperti ini ini pun kita kasih hitam garis kotak keluarnya lalu kita seleksi lagi kontrol G nah jadi ini karena sepertiga jadi kita sekali print bisa tiga nota ya jadi kita klik di sini teman-teman dan kita akan duplikat Uh, kita akan positioning secara otomatis, jadi presisi. Jadi, pada keyboard kita tekan Alt plus F7, maka akan uh, muncul ini kotak transformation. Ya, nah ini posisinya. Ya, jadi di sini akan saya bikin. Uh, horizontal, duplikat horizontal 10 sama dengan di sini ya teman-teman ya. Nah di sini copy nya kita bikin satu, lalu apply dan apply lagi. Nah setelah itu ini kan belum posisinya belum berada di center dari uh, halaman ya, jadi kalau di print dia akan keluar. Jadi, kita seleksi dulu semuanya, lalu kita grup dengan Ctrl plus G, plus G pada keyboard. Lalu, untuk memposisikan ini berada di tengah uh, halaman, ya. Jadi, kita ketik huruf P saja di keyboard P, ya. Gitu ya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Untuk uh, setting masternya. Nah, boleh ini outline-nya dihilangkan. Boleh juga uh, tetap ya. Kalau mau pakai cropping mark, ya berarti ini dihilangkan seperti ini. Ctrl U misalnya. Kita bikin dulu garis cropping mark. Cropping mark-nya di sini. Pakai pre tool. Garis biasa seperti ini. ya. Ini untuk uh, bantu memotong ya teman-teman kita kasih agak tebal dulu satu poin ini teman-teman posisinya gini dulu baru kita duplikat ke sini ya lalu duplikat lalu ini kita grup garis ini dua lalu kita grup ya seleksi gitu grup nah kita klik pada desainnya tekan shift lalu klik lalu l dia akan rata kiri. L itu untuk rata kiri ya. L pada keyboard. Sudah selesai. Lalu kita seleksi lagi. Seperti ini. Nah ini kan masih nih posisinya di X ini. 110. Kita hanya tinggal apply, apply, apply. Sesimpel itu. Nah kita lalu selanjutnya kita bisa buang ini. Kotaknya. Sorry. Ctrl Z dulu. Lalu Ctrl -Z. U untuk angin grup kita buang kita klik lagi ungroup lagi buang baik inilah dia desain untuk uh, membuat nota ya untuk mencetak nota ya teman-teman nah pelajaran uh, Desain untuk membuat nota selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat, e, dan teman-teman bisa mengikutinya apabila ada yang tertinggal atau tidak ngerti. Ya, e, diulang saja ya di videonya. E, saya harap teman-teman mau berlatih dan terus berlatih sehingga e, dengan latihan itu semakin mahir. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak. Dari awal hingga akhir video ini. Uh, uh, buat teman-teman yang belum mensubscribe Atau yang baru pertama kali bertukunjung ke warna grafika. Saya tunggu subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Uh, dan buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan masih setia mengikuti warna grafika. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk semuanya saya ucapkan. Terima kasih. Semoga sehat selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya diberi kesehatan dan keselamatan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kembali